Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 113, 114, 115, dan 116 pada tema 3, kelas 5, Makanan Sehat Baik, yang pertama kita akan bahas di halaman 113 untuk kelompok, kamu silahkan tulis kelompok berapapun. Misalkan kalian ada di kelompok 5, kamu tulis kelompok 5. Kata kunci dalam iklan, persatuan dan kesatuan, keberagaman tari daerah. Contoh keberagaman yang terdapat dalam iklan. Keberagaman tarian daerah dan keberagaman suku bangsa. makna keberagaman yang terdapat dalam iklan. Keberagaman membuat persatuan dan kesatuan semakin kokoh. Refleksi Apakah aku sudah memberikan kontribusi bagi kerja kelompokku? Kita jawab yang pertama dulu. Saya sudah berkontribusi bagi kerja kelompokku dalam pembuatan iklan. Pertanyaan yang kedua, apakah aku sudah menampilkan iklan kelompokku dengan penuh percaya diri? Kelompokku sudah tampil dengan percaya diri. Kemudian yang ketiga, apakah yang akan aku lakukan agar kerja kelompok menjadi jauh lebih baik? Agar kerja kelompokku lebih baik, maka harus lebih banyak berlatih. Manakah yang lebih baik bekerja sendiri atau bekerja dalam sebuah kelompok? Berikan pendapatmu: bekerja kelompok lebih baik daripada bekerja sendiri karena sangat, karena dengan kerja kelompok pekerjaan cepat selesai. Berikutnya di halaman 113 juga. Dalam sebuah kelompok kita berhadapan dengan keanekaragaman. Perbedaan pendapat pasti terjadi. Tetapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Apakah kelebihan bekerja seorang diri Pertama adalah melatih kemandirian karena berusaha menyelesaikan sendiri dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, lebih fokus dalam mengerjakan pekerjaan. Yang ketiga, lebih rileks dan nyaman dalam mengerjakannya. Berikutnya di halaman belas, sebutkan kekurangan bekerja seorang diri. Tidak ada teman yang bisa dimintai pendapat. Pekerjaan lebih lama selesai jika dibandingkan dengan bekerja sama. Kurangnya tambahan wawasan. Bekerja sendiri lebih lelah dibandingkan bekerja bersama-sama. Berikutnya di halaman 114, apakah kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok? Pertama, pekerjaan lebih cepat selesai, pekerjaan terasa lebih ringan, melatih kerjasama dengan orang lain, dapat membagi pekerjaan dengan sesama anggota kelompok. Pertanyaan berikutnya, sebutkan kekurangan bekerja sama dalam sebuah kelompok. Yang pertama adalah tidak adil dalam pembagian tugas. Yang kedua, ada anggota kelompok yang mendominasi pengambilan keputusan. Sukar konsentrasi karena banyak orang. Memungkinkan pengambilan keputusan berlarut-larut. Itu untuk pertanyaan terakhir di halaman 114, sekarang kita akan lanjut ke halaman 115. Sebutkan teknik-teknik dalam pembuatan batik. Teknik pembuatan batik tulis. Teknik pembuatan batik ini masih menggunakan alat canting tradisional yang diisi dengan lilin panas sebelum kemudian digoreskan di atas kain. Membentuk ragam pola batik yang indah setelah semua pola yang diinginkan telah tertutupi lilin Barulah kain kemudian diwarnai dan lilin dilorot atau dilepaskan dari kain dan terbentuklah gambar motif batik yang indah Berikutnya teknik pembuatan batik cap Proses pembuatan batik ini seperti menggunakan stempel, sehingga proses pengerjaan batik menjadi jauh lebih cepat. Tak hanya menggunakan cap secara menyeluruh, tak sedikit juga pembatik yang menggabungkan teknik pembuatan batik tulis dan juga batik cap, di mana pola atau gambar utama dibentuk menggunakan cap dan ornamen dekoratif pelengkap baru ditambahkan dengan teknik canting yang masih tradisional. Berikutnya di halaman 115 juga sebutkan macam-macam motif batik Nusantara. Motif kawung, motif tiga negeri, motif jombang, motif megamendung, motif sulur anggrek, motif biasan, motif lasem, motif sekar jagat, motif Palembang, motif Papua. Apakah manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa? Menumbuhkan sikap nasionalisme. Identitas bangsa di mata internasional, alat pemersatu bangsa, sebagai ikon pariwisata, menambah pendapatan nasional, memupuk sikap toleransi. Sumber pengetahuan bagi dunia Baik, sekarang kita akan jawab di Ayo Renungkan Tuliskan hal-hal besar yang kamu pelajari hari ini Buatlah dalam bentuk ringkasan Dalam sebuah kelompok kita berhadapan dengan keanekaragaman Perbedaan pendapat pasti terjadi Tetapi, bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi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 bisa kalian tulis di menurut pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6 yang kalian pilih berdasarkan kemauan kalian. Baik, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.